Selamat datang di OMK TOLS bersama Seksi Kepemudaan Nah teman-teman saya MG Saya Jody Nah kami berdua nih akan menemani teman-teman semua dalam OMK TOLS hari ini Nah sebelumnya nih teman-teman kita dari Seksi Kepemudaan mengundalkan Semoga teman-teman semua tetap sehat Semoga semuanya tetap stay safe, stay healthy Jangan lupa teman-teman untuk pakai masker Bersama-sama nih, kita mau melawan pandemi ini Akhirnya ya Ge, setelah sekian lama Kita bisa ketemu lagi nih, sama temen-temen muda kita Betul banget, terakhir tuh kita ketemu di kegiatan ini gak sih? Nyanyi-nyanyi bareng di Live IG Iya, itu udah lama banget gak sih? Udah lama sih Ada apa lagi ya, selain itu ya? Terus, selain itu, kita ada juga ketemu di kegiatan cerita OMK oh, cerita OMK Iya, banyak, banyak OMK pada cerita-cerita ya Betul sih? banget, sampai ada yang kira tentang mantannya ya yo itu Masih -masih. asik banget sih Terus ya emang Nah, yaudah Ge, jadi sebenarnya Uh, kan kita pernah nih ada cerita M ada nyanyi nyanyi juga bareng bareng nah terus kita berdua nih hari ini di sini mau oh. ngapain sih sebenarnya nah jadi nih hari ini kita mau berbincang bincang tentang topik yang sedang sangat-sangatnya hang di kalangan anak muda wah apa tuh pasti pas PSBB kemarin pas nggak rutin nawarin makanan kan Jot oh iya sih banyak banget ah, yang nawarin makanan uh, tuh naren kue, chicken cheesecake, cheese salad segala macam lah banyak banget kacang ada Terika. oh terik kacang juga ada sih nugget juga ada nugget juga ada di temen kita semua tahu enggak ada ya, ya. jualan nih Nah jadi nih Jody <laughs> emang nih karena kita melihat nih Bu teman-teman ini sebenernya semangat banget nih untuk memulai bisnis online mm. jadi hari ini kita mau berbincang-bincang nih tentang harapnya bisnis online ke anak muda dan sebenernya bagaimana sih cara membentuk bisnis online yang baik oh bisnis online tapi untuk... hari ini kita nggak berdua doang kan G? weh enggak mm. dong kita nggak akan berdua doang Ah kita nggak nah, pakar bukan pakar kita kerja siapa nih G? hari ini nah, buat kita hari ini kita mengundang salah seorang harus berspesial spesial nih wow. untuk berbincang-bincang bersama dengan kita jadi mm. nih Narasumber kita lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 1997 Lalu narasumber kita ini nih, menempuh pendidikan di Lakeoran Blue Australia dan dia juga punya beberapa pengalaman yang begitu luar biasa. Pernah menjadi pastry chef, pastry chef di Sofitel Melbourne, lalu juga pernah menjadi pastry chef di Visi International Sydney, pernah menjadi tirista dan sampai sekarang nih dan sumber kita sedang menekuni bisnis online yang sudah cukup bisa dibilang sukses aja, hmm. lah Jati yaudahlah ya, ga usah berlama-lama lagi kita Aduh. panggil aja pembicaraan hari ini, Cilek okay. ya, kan. boleh teman-teman yang dalam tepuk tangan? <tuk> <tuk> Halo Cilek, apa kabar Sehat? Halo, baik-baik gimana sih sama PSBB kemarin, tetap produktif? lumayan, lumayan selama psbb kemarin kegiatan favorit apa nih Ciko beritahu? Main basket kali ya. Oke. Main basket. Tapi selain okay, main basket, <tuk> basket uh, Cileun juga tetap menjalankan bisnisnya juga ya. Iya. <tuk> uh, kalau boleh uh, tau nih Cik kan tadi sempat MG tuh bilang kalau misalnya Cileun ini pernah bersekolah di Leconder dulu kan. Uh. Nah Aku boleh tahu ke Cici uh, kalau Cici milih sekolah di Leconder dulu pasti ada dong kayak pada awalnya memiliki hobi untuk memasak gitu. Hmm. Diceritain nggak Cici dari awalnya? Dari hobi memasak itu, bagaimana akhirnya bisa memutuskan untuk sekolah di locker ini? Sebenarnya pas awal tuh nggak pernah rencana buat sekolah masak sih. Aku tuh dipaksa sama papa buat masuk ke oh, ke ya, kedokteran. Oh, okay. ya kedokteran. Iya, kedokteran, tapi memang otak ini nggak nyampe kali ya. <laughs> Aku udah pernah tes dan gak masuk. Terus waktu itu juga mau ambil mau hampir ambil bisnis tapi ternyata di tengah-tengah mengambil bisnis ada kecetus kenapa kita nggak ngambil masak aja gitu? Uh, karena kan kalau namanya bisnis makanan itu nggak akan pernah mati ya, hmm. jadi kayak lebih baik kita belajar uh, mendalami masak ini gitu. Nah terus setelah ngebujuk papa, kira boleh di sekolah di recorder blue di itu. Oke, oh, gitu. tapi berarti jalan emang dari kecil sudah ada hobi masak atau gimana? jujur enggak Sebenarnya enggak? aku lebih aku lebih suka tuh kegiatan luar kayak olahraga sih, hmm, oh, tapi okay. Papa selalu bilang kayak lu main basket mulu, lu mau jadi apa gede katanya gitu, oh. mau jadi wasit lo <laughs> ya. <laughs> jadi, <mau> jadi wasit. Iya <laughs> mau jadi apa lu gitu kan, Nah lu tuh maka cari uh, bisnis yang nggak akan pernah mati gitu ya makanan gitu kan. Nah kebetulan aku kan juga suka ngegambar hmm. art, tapi aku ngerasa aku nggak begitu artsy gitu, jadi kenapa nggak art tapi di, di piring gitu ya, udah hmm. ambil aja masak gitu. Oh. Jadi sebenernya ketika memilih kuliah memasak tuh, Chili sebenarnya belum yakin bisa itu Belum. Itu. Oh. Belum. Jujur, ke waktu itu pas SMA juga masih jualan brownies, itu pun aja ngocok telur kayak ambra gitu. Iya, <laughs> supaya nggak nggak sebenarnya nggak pengen ngambil gitu, cuman hmm. ngelihat kayaknya ada peluang bisnis nanti ke depannya. dan aku juga suka hobi gambar. Ya kenapa nggak? hobi artnya itu dimasukin ke makanan hmm, gitu. Oke, okay, ya sebenarnya ya bener sih agak masuk sih sebenarnya art sama masak ini. Ya. Iya, hmm. tapi berarti kalau misal kita ngomongin soal Leckerdendu nih, Hah? mungkin teman-teman di rumah pasti sudah tahu lah Leckerdendu. Tapi hmm. mungkin cuma tahu sekilas kalau Leckerdendu ini sekolah masak gitu. Hmm. Nah, tapi sebagai dari Chile ini mungkin boleh di share sebagai alumni dari Leckerdendu selama di lecture room tuh belajar apa aja sih sih sebenarnya deket pengalaman apa aja? Kalau aku sih bener-bener um, belajarnya cuma kue aja sih sama pastry kan nggak uh, kan jadi ada dua ada masak sama ada pastry nah aku nggak bilang uh, itu doang nah selama di sana itu aku belajar banyak kan um, praktek praktek uh, dari pagi dari subuh bahkan kadang-kadang saya malam wow. buat bikin kue dan ada teorinya juga mengenai higien kebersihan Uh, mengenai kayak mirip-mirip uh, food tech sih kalau ada anak food tech di sini pasti belajar tentang um, hygiene gitu kebersihan uh, iya. uh, terus habis itu ada prakteknya juga internship uh, magang kayak oh, gitu, iya. gitu jadi 80% praktek sih uh, okay. terjun langsung di kitchen gitu okay, berarti memang belajarnya itu benar-benar tadi kan bilang 80% praktek berarti benar-benar hampir -benar tiap hari gitu sih tiap hari ya jadi aku sekolah itu cuma tiga hari dalam seminggu 3 hari, tapi tiga hari iya. itu itu full um, masak terus oh. jadi nggak boleh bolos kalau bolos nggak lulus kata guru aku kalau kamu sakit nggak apa apa sakit tapi jangan pas masuk sekolah karena kalau sekalinya nya nggak masuk itu berarti nilai perti kita Oke, oh, ya berarti sakit ya. harus dijawalin gitu betul. <laughs> ya betul tiap hari benar benar harus masuk gitu hmm. berarti cilen sebenarnya ketika bersekolah di luar dulu kan tadi cilen bilang kalau ditawarkan untuk ngambil jurusan masak masak ah. atau pastry kan ah. e, apa yang membuat cilen lebih memilih untuk ngambil pastry gitu aja eh um, aku sendiri uh, lebih lebih in gitu ke kue gitu. Dari awalnya ya. ya? dari awal aku ngerasa kayak kalau misalnya kue ini tuh uh, masih banyak yang harus yang bisa aku eksplor teknik-tekniknya gitu. Mm -hmm. Jadi aku karena pastry itu tuh lebih precise gitu, apa ya ngomongnya lebih detail, detail gitu ya? dibanding baking gitu. Kalau cuisine itu kan um, kayak lu ngadimin nggak apa-apa, ngadimin gak apa-apa tuh, garam gitu kan, pakai feeling gak apa Tapi kalau pastry itu benar-benar dari gelatin, gula, garam itu harus ditimbang. Jadi lebih precise aja gitu. pretty banget ya Ci iya yeah. <laughs> Berarti wow, berarti bikin kue gitu walaupun latihan simpel, tapi semua udah diukur gitu Betul, ya. Betul, nggak bisa kalau nggak diukur. Oh. Jadi aku itu yang bikin aku tuh menarik aja gitu pastry gitu. Oh pantas banget bikin kue asal tuang. Tidak <laughs> jadi, tidak jadi. Makanya beli aja jadi bikin. <laughs> ya, siap siap siap. Nah Ci tadi kan. Hmm. Kita udah bahas tentang record dan Nah, nah uh. sekarang kita mau tanya-tanya ini tentang Roser Petiseri. Nah, uh. nah kalau boleh tahu sih, Roser Petiseri ini uh, berdiri sejak tahun berapa ya, cik? Uh, Sebenarnya tuh idenya tuh udah dari pas aku di aksi. Dari pertama kali masuk aksi tuh memang udah ada pikiran gue harus pulang, gue harus punya bisnis gitu. Cuma hmm. benar-benar dibangunnya itu awal Januari 2019. Hmm. Januari. Awal. Dari, berarti. berarti Selama setengah tahun. Ya iya, kurang lebih lah. setengah tahun. Dah lama. Juga, hmm. lama, juga. lama. lama. lama. Nah, kalau aku boleh tahu nih, tadi kan Cilain bilang ee, Saat nyampe di house ini, Cilain udah punya visi kalau misalnya ketika nanti balik Hah? Oh harus punya bisnis, di ya ketika balik harus uh, punya bisnis lah uh, uh. gitu Tapi aku boleh tahu sih, Cilain, kenapa akhirnya ketika Cilain lulus nih Memutuskan tuh untuk ke arahnya bisnis online gitu Sebenarnya emang dari dulu goalnya pengen punya toko Harus punya toko gitu, harus punya kitchen, harus punya toko Tapi kan gak mungkin aku bikin langsung gede, everything start, start small gitu kan oke, jadi ya jadi aku langsung bikinnya online aja dulu karena platform aku buat marketing itu saat-saatnya di instagram instagramnya hmm, jadi aku langsung buat di instagram dan lalu uh, itu vision aku kedepannya pokoknya dari instagram ini harus bisa gede jadi toko gitu hmm. oh mimpinya besar ya itu ya oke berarti dimulai dari yang kecil tapi mimpinya adalah sesuatu yang besar gitu Iya, Berarti start small ya <laughs> iya iya tawar tawar. nah cip, berarti kan Rosé ini tadi sudah berjalan sekitar satu setengah tahun ya? Nah, nah kan kita sama-sama tahu nih Ci, bikin bisnis, itu kan pasti ada aja tantangannya kan? Nah. Ada aja halangannya. Nah boleh tahu nggak Ci, mungkin boleh ceritain nih tantangan terberat yang pernah dialami oleh Rose sampai dengan di titik ini? Uh, tantangan sih sebenarnya pas pertama kali mulai ya. Pertama kali mulai kan benar-benar mulai dari nol belum ada apa-apalah ibaratnya gitu. Jadi buat nyari identity brand aku tuh itu menurut aku susah. Karena kayak mau ngarahnya kemana sih? Lu mau jualan apa sih gitu kan? Gak mungkin dong pastry. Aku cakup semuanya dari kue kering, kue lapis, kue lapis segit, aku hajar kan gak mungkin. Nah jadi aku cari identity di. Gue mau jualan apa sih sebenarnya? Yang biar kelihatan tuh kalau kue ini tuh punya gue gitu tapi Cilain kan kalau misalnya ketika berbicara tentang bisnis kue ini sebenarnya variasinya sangat beragam gitu mm -hmm. kan Cik uh, sesuai tadi tatangan yang berada di nih kalau misalnya Cilain agak bingung mm -hmm. dalam menunggu identitas rasa petisir ini aku boleh tahu kayak apa yang membuat Cilen tuh bisa overcome rasa uh, ketidakpercayaan itu dari down gitu sampai mm -hmm. akhirnya oh nih identitas dari rasa petisir mm -hmm. itu ini gitu lah Uh, waktu itu tuh, jadi pertama kali mulai bikin kan sebenernya bikinnya tuh aku inget banget pas sembilan 2019 itu kan awalnya aku mulai pas Shincha, pas banget jadi hmm. aku langsung terjun ke bikin hamper waktu itu, bikin kue kering. Hmm, kue kering nah tapi pas aku bikin kue kering, aku ngerasa kayak ini bukan aku banget gitu loh. Ini bukan kayaknya bukan gue banget gitu. Nah terus saya aku coba ubek-ubek. Sebenarnya tuh aku tuh oke okay nya di mana sih gitu kan. Nah dulu tuh keinget pernah bikin kue sus di Aussie. Jadi dulu aku pernah kerja di cafe, Terus kafenya itu suruh aku jualan produk uh, untuk dijual di cafe itu gitu. Nah karena aku buat kue sus dan gak laku sama sekali <laughs> disana iya jadi uh, waktu itu pas jualan di cafe itu bos aku sampai bohongin aku gitu kayak iya kejual kejual tapi sebenernya gak kejual gitu mm -hmm. nah akhirnya pas aku tahu kue kering buat identitas aku aku mulai menggali lagi kayak dulu kok pernah bikin kue sus dulu pernah gak laku? apa sih salahnya? Ya, coba lagi yuk gitu mm -hmm. jadi akhirnya waktu itu uh, bikin kue sus tuh gara-gara rasa penasaran itu kok bisa sih gak laku gitu apa sih salahnya? akhirnya telusurin rasa-rasanya, variasinya eh orang-orang pernah suka jadi kayak mulai bikin kayak kuesus gitu. Hmm, Oke okay, berarti memang ide, sampai dengan ketemu identitas Rose ini bisa ketemu karena melihat dari pengalaman masa lalu gitu iya, ya. Ha -ha. Dan mau belajar dari situ, akhirnya sampai ketemu identitas Rose ini gitu iya, ya. Ha -ha. Kurang lebih gitu. Oh, Oke okay. berarti kan tadi teman-teman proses -teman, sudah berjalan setengah tahun, sudah melewati tantangan berat juga, sampai dengan sekarang nih sudah bisa membentuk story sendiri nih. Nah. Uh, boleh diceritain sih, kenapa bisa tercetus ide untuk membuat store? Kenapa sih gak sebatas online aja? Karena kalau kita tahu, kalau membuat store kan pasti uh, pertama uh, butuh modal Dan hmm. juga harus mikirin cara mendingnya juga hmm. ya, Mungkin uh, nambah kerepotan lah gitu ya hmm. Kenapa sih, sih sampai tercetus ide untuk membuat store? Hmm, itu memang udah jadi salah satu mimpi dari pertama kali pas ngambil pastry Itu salah satu misi gitu Kayak, pokoknya gue harus punya store gitu Karena aku tuh punya um, mimpi nanti mau nyediain lapangan kerja hmm, buat orang-orang okay. ya. Ke jadi itu mulia ya jadi ya. <laughs> mulia banget. <apa? laughs> Dulu, <laughs> Dulu pas kerja di Axis itu pernah ngerasain yang namanya gak enak gitu. Kerja tuh punya bos gak enak, punya teman gak enak. Nah, aku sendiri pengen nyiptain lingkungan kerja yang baik buat orang-orang gitu biar aku hmm. pasti tahu orang kayak lu jangan hape ngerasain kayak gue dulu gitu, hmm. <laughs> oh, gitu. Keren, keren. <laughs> <laughs> jujur ini keren sih jujur <laughs> ini keren Jadi sebenernya Cile mempunyai niki dan visi yang kuat dari awal ya di Rose KG Series iya. sebelum bahkan ada story ini gitu aja iya betul nah betul. aku pengen ini Cie mungkin teman-teman juga penasaran nih sama pertanyaan aku uh, ketika Cile memulai bisnis ini berarti kan dimulai dari pre-order gitu kan ya Cie aku boleh tau gak sih Cie uh, ini sebagai perbandingan ha -ha. aja sih Ketika si Lem membuka pertama kali PO nih, ha -ha. orderan kue dibandingkan nih dengan penjual roti seri normalnya gitu udah beda berapa jauh aja. Jadi pertama kali aku bikin sampai sekarang gitu <tuh> buat kamu. Dulu sih awal-awal ya enggak banyak sih. Uh, gak terlalu banyak dulu pas awal emang kalau baru mulai mah gitu ya jangan nah. sampai kayak membelendung kayak banyak banget terus tiba-tiba menghilangkan online-nya kan kayak gitu oh, yeah, ya, nah, kayak nah, booming nah. di awal kayak babagam gitu, gede-gede-gede matus hilang gitu kan, hmm. nah kalau dibandingin sama sekarang sebenernya gak beda jauh tetap masih ya naik sih naik ya, cuman yeah. gak, gak banget lah, soalnya kan aku masih kerja berdua doang juga jadi masih di yang penting uh, apa sih quality kontrolnya masih tetap stabil dan quantitynya juga kayak quality over quantity lah intinya hmm, gitu jadi nggak okay. banyak banyak banget tapi uh, meningkat lah jadi sebenarnya dari awal tuh mungkin jalan yang menerima ordernya bisa melebihi batas cilen cuma cilen kayak nggak Uh, berapa hari untuk menjaga kualitinya uh, itu ya, sih, ya Aku selalu mikir kayak don't bite more than you can chew gitu. Jangan oh, gigit okay. lebih dari apa yang kamu setelan gitu. Hmm. Jadi benar-benar harus tahu kemampuannya bikinnya berapa ya. Lu bikin segitu. Jangan sampai orderan banyak tapi kualitinya turun. Hmm. Oke okay, benar juga. Sekarang kadang ada beberapa bisnis yang terlalu banyak orderan. Akhirnya malah kualitas turun. Malah betul. mungkin pembelinya malah kabur sendiri. Jadi betul. Gitu, ya. apalagi customer servicenya belum lagi kan kita ngabales balasin juga butuh effort kan. Jadi uh -huh. jangan sampai ada yang left behind aja sih. Hmm. Oh semuanya okay, yes. bener benar dapetin uh, servis yang sama dan kualitas yang sama Oke, okay, berarti kan sampai dengan saat ini bisa dibilang nih pembeli rasa mungkin pasarnya makin besar nih ya, semakin hari. Mm -hmm. Terus kalau boleh tahu nih Ci, sampai dengan saat ini untuk rekor penjualan terbanyak sendiri tuh ada di angka berapa sih? Mm, angkanya tuh kuantitinya nih. Iya kuantitinya aja waktu itu pernah seminggu itu pas Lebaran ya. Pas uh, seminggu itu bisa jual sampai ratusan kickbox. Ratusan? Iya. Itu dikerjain berdua dong. Gitu? Iya. Wow. Iya. Wah. <laughs> Boleh ketutaan <tepuk tangannya> <laughs> Itu kalau bisa kerjain sampai ratusan box gitu, kerjainnya dari pagi gitu. Sampai malem. sih sebenarnya aku sama partner selalu uh, cicil. Jadi jangan sampai kerja kayak orang gila. Uh, tapi ngedrop, jadi dicicil semua gitu oh ada timetablenya, Iya. iya, iya. iya. Kalau kuesos juga kan kayak gitu per piece kan, jadi bener-bener satu piece itu tuh quality-nya kan, quality-nya juga harus sama kan gak boleh beda-beda gitu hmm. jadi bener-bener dicicil feeling-nya uh, lah, adonannya lah, packaging-nya semua harus dicicil biar gak membudak di satu hari gitu tapi hmm, walaupun Kompetisi pertama tapi kualitasnya pun tetap harus dijaga gitu ya? Ya, ya. Oh paham okay, <laughs> paham paham. Nah aku boleh nanya gak nih cici? Uh, kan uh, berarti rosa sudah berjalan nih sama satu setengah tahun hmm. dan bisa dibilang nih salah satu bos, cici untuk membuat memiliki toko sendiri nih, udah tercapai gitu cici. Uh, aku boleh tanya gak sih? Kira-kira kalau dari sekian banyak hal nih satu kunci yang menjadi keberhasilan rosa ini apa sih? Konsistensi. Konsisten ya? Iya yeah, konsisten harus ya A ah, ya A, ah, terus jangan sampai um, yang tadi aku bilang kualitasnya menurun, mutunya turun, customer servicenya turun, pokoknya semua itu harus konsisten tapi kalau, kalau ada true ups and downs pasti yang terus bertahan gitu aja, ya Betul ya? semua tuh kalau di bisnis kalau menurut aku pasti ada jalan keluarnya, gak laku ya kenapa gak laku gitu, gagal gak ngembang kuenya ya kenapa gak ngembang gitu marketing kamu gak bener ya kenapa gitu, selalu tuh pasti ada ada backup, ada jawabannya gitu asal kita aja mau cari atau enggak? Hmm, oke, okay. bener sih. Ini tujuh sekarang ada temen-temen teman yang mau mulai bisnis, saat nggak aku malah Nyalakan kondisi luar gitu, bukan introspeksi betul. gitu ya Ci ya. Betul, betul. Jangan, jangan kayak gitu gitu. Pasti tuh ada, ada faktor internal tuh ada. Kayak bahkan kalau misalnya customer komplain nih, kue gua uh, di Gojek rusak. Sebenarnya itu bukan salah aku, bukan salah customer juga, yeah. Tapi kita sebagai penjual harus bener-bener cari gimana caranya supaya itu kue sampai di customer tuh bagus. Nah, korbanin lah waktu kita kita anterin sendiri, ya enggak. Yang penting oh, customer yeah. puas ya enggak. Oh, yeah, Pasti semua yeah. tuh ada, ada pengorbanannya, ada ada jalannya lah gitu. asal ada niat, yeah, cari jalan Iya, <laughs> <jalan. laughs> banget. Iya, betul. Yang pertama, yang kita yang pertama, berarti pertama, yang buka bisnis ini berarti bukan cuma soal bisnis doang tapi ternyata juga banyak belajar nilai-nilai uh, kehidupan lah kita gitu, ibaratnya betul, betul. Nah, kalau misalnya nih Ci Ilen punya mesin waktu Doraemon nih, bisa <laughs> nih. cilen Ci punya mesin waktu Doraemon dan bisa kembali ke masa lalu nih, bertemu sama diri Chilen yang dulu nih, yang bener-bener baru awal banget mau mulai bisnis. Kira-kira pesan apa sih Ci, yang mau cilen sampaikan ke diri Chilen yang dulu? Uh, apa ya? Mungkin kerja lebih giat lagi kali ya kerja lebih lagi, kerja lebih giat lagi, uh, terus jangan jangan gampang nyerah juga dan yang tadi aku bilang sendiri kalian juga kayak uh, semua tuh pasti ada jalannya gitu jadi jangan jangan stres pasti semua tuh uh, ada solusinya masing-masing gitu okay. jadi ya poinnya ya setiap ada masalah atau apa bukan berarti dihindari ya yeah, tapi betul. dipikirin lalu dicari penyelesaian yeah, masalahnya ya jangan stress ya. gitu karena kayak tadi Cilen bilang loh semuanya itu masalah bisnis pasti ada jalan keluarin betul ini, betul, gitu. betul betul nah sih di tengah pandemi ini kan gak cuma Cici nih yang menjalankan bisnis online ah. mungkin Cilen udah mulai bisnis online ini lebih dulu gitu loh ah. tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang nih banyak banget ternyata orang-orang juga tuh yang udah memulai bisnis online dengan alasan di pandemi ini karena mungkin memiliki waktu luangnya lebih banyak oh. dan mungkin di saat dia work from home atau study from home tuh kepikiran ide-ide untuk memulai bisnis hmm. nah kalau dari kira-kira sendiri ini ada tips dan trik gak sih buat mereka-mereka yang baru merintis bisnis online ini? Hmm. Jangan terpaku sama sponsor IG Sponsor IG, kenapa <laughs> tuh Karena menurut aku, karena banyak yang bisnis-bisnis baru Mereka tuh terlalu bergantung sama sponsor IG Tapi mereka sendiri lupa sama faktor interesting Maksudnya kayak sama produknya sendiri gitu loh Jadi daripada capek-capek, lu endorse sana sini, sponsor sana sini Mendingan fokusin dulu aja ke bisnis kamu, ke produk kamu apa Dicari analisanya, SWOT analysis gitu loh kayak hmm. kelemahan kurangan segala macam sampai bener-bener produk kamu itu bagus baru lari ke marketing karena banyak banget yang aku lihat bisnis bisnis awal um, terlalu ya gitu terlalu fokus sama marketing tapi lupa sama produknya sendiri gitu hmm. kayak maksudnya masih banyak yang harus diimprove atau gimana atau mungkin kadang-kadang kayak customer servisnya kurang kayak gitu gitu oke berarti lebih ke kita yakin dulu nih sama produk kita 100%, 100%. kita yakin dia udah ke oh sempurna yang bisa kita buat baru kita share ke orang-orang iya, gitu ya betul. karena kalau logikanya kan kalau emang enak, emang bagus kayak baju bagus, makanan enak customer juga gak kemana-mana ya gak sih? Hmm, iya, benar -benar dia benar -benar baru lari ke marketing gitu jadi jangan terlalu fokus ke faktor eksternal lah yang penting Fokusin dulu aja sama produknya gitu. Besok sure pengen enak lah ya. Yeah, yeah. karena saat produk kita bagus juga, ujungnya pasti banyak nyari gitu. Yeah, iya, karena nggak ada yang bisa lebih bagus dari satisfied customer gitu. Kalau customer udah puas, pasti mereka jadi iklan berjalan kalau menurut aku. Heeh, Karena dia kan bener -bener pasti bakal ngomongnya nggak. Heeh, uh. ya kan? Eh, ini, ini punya si Cilin, enak nih kayak gitu. Ini basic mm. enak gitu kan. Nanti kan temennya ngomong lagi ke orang. Tanpa kita harus sponsor IG gitu loh. Oh, yeah. Jadi fokus dulu yeah. aja ke produk kita sendiri gitu ya benar banget sih kayak seperti ini. Nah C, mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang ditanya sama teman-teman muda, terutama yang baru memulai bisnis. Kalau hmm. tadi sudah soal produknya, nah teman-teman muda juga banyak nanya tentang marketing Ci hmm. Karena kan seperti kita tahu saat produknya sudah bagus, tapi kalau salah uh, teknik marketingnya nggak pas juga, akhirnya produknya mana-mana akan -mana nggak kan betul, ada yang tahu. Betul. Nah kalau menurut C kalian sendiri nih teknik marketing yang baik untuk uh, sebuah bisnis itu gimana sih Ci? kembali lagi ke yang endorse-endorse tadi lah ya karena kan kita kan gak jauh-jauh dari instagram kan kalau menurut aku eh, jangan terlalu fokus ke endorse-endorse tadi mendingan kamu fokus ke orang-orang sekitar kamu kalau dulu sih pertama-tama aku bikin bisnis aku itu gak kebanyakan, aku gak pernah endorse bahkan gak pernah endorse, gak pernah sponsor IG tapi aku bagi-bagiin ke teman-teman aku secara gratis Oh okay. ya, jadi aku nah. bagi-bagiin ke mereka mereka ulang tahun aku kasih maksudnya bukan minta imbal-balik kayak oh lo harus nge-post -nge foto gue gua gitu tapi lebih kayak ke Um, appreciation post appreciation, aja gitu ini, kayak appreciation cake aja buat lo gitu sebagai teman gua nih kalau misalnya ada cacat tolong kasih tau gua nah dari situ kan bisa improve improve terus gitu jadi mendingan fokus ke orang sekitar kamu aja kasih aja gratis kalau enak mereka pasti post kalau nggak pasti mereka nggak post ya nggak sih tapi oh, ya. ini bener banget sih jadi tuh aku cerita aja hmm. ya mungkin sekitar setahun yang lalu nih aku termasuk orang yang dapat kabar juga nih katanya, hmm. oh cile ini ada bikin pastry nih enak loh hmm. gitu sampai akhirnya cici aku sih kalau masalah tuh hmm. yang pesen dan ternyata terti itu kalau eh kita kayak nyobain aja kayak wah oh, enak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya ketika tuh tau rose ini bukan dari Instagram atau apa, tapi tau dari omongan orang aja gitu. Iya lo. betul iya. Okay. Jadi sebenarnya kayak nggak usah jauh-jauh lah. Target marketnya orang-orang di luar, orang, orang sekitar kamu dulu aja pasti coba gitu loh. Mm -hmm. Kalau misalnya emang enak, pasti mereka tuh bakal balik. Nah dari situ kan mereka pasti bakal ngomong ke temennya, ke temennya, ke temennya. Nanti kalau udah ada budgetnya, nah baru coba di di uh, diskus lagi buat bikin yang tadi aku bilang sponsor IG, baru endorse. Karena kan endorse nggak gratis kan. Yeah, nah, sih, pasti kan tau nah. bayar buat dibilang enak banget, gila itu siapa <laughs> ya enggak. Yeah, jadi yeah, kan yeah, kamu yeah, kasih yeah. ke teman kamu, teman kamu bilang enak, mereka pasti bakal kasih tau enaknya, anti apa, -nya, hmm. segala macam cembahnya dikasih tau semua Jelas gitu sih. jadi ntar lama-lama ngebentuk -lama rantai iklan sendiri gitu lah ya ibaratnya yeah. nah nanti buat support, baru kita keluarin budget buat marketing lagi nanti baru ditambahin lagi kontennya lebih bagus gitu oh, oke, okay. yeah. jadi ke... gue juga pengen sih nih Ci oh. sebenernya nih mungkin pertanyaan yang sering tanyain juga nih Ci, mungkin di tengah pandemi ini nih orang Tercetus nih Ci, banyak ide bisnis bilang ide nya udah ada konsepnya udah ada udah ada jenisnya udah ada tapi satu hal yang menghalangi adalah biasanya misalnya ketika dia harus menanamkan modal lojek gitu, misalnya uh, gue punya tabungan nih segini ketika gue taruh semua tabungan gue untuk bisnis gue ah bentar duitnya hilang gitu untuk menurut cikalnya nih pendapat-pendapat kayak gini nih gimana? Kalau menurut aku sih emang harus dari awal ketika kita punya tabungan ini bukan cuma bisnis ya. Kalau kita punya tabungan, kalau tips dari aku, semua harus dibudgetin masing-masing. Hmm. Jadi living expense kamu, budget um, expense darurat kamu, budget. Nah, ada lagi satu expense yang namanya expense buat bisnis, buat mengembangin bisnis kamu gitu, hmm. nah jadi kita harus kalau aku sih dulu aku nabung buat khusus buat bisnis ini nanti ke kekumpul berapa ya kebeli oven ya beli dulu oven gitu terus nanti oh. jadi jangan all in gitu loh kalau oh. main popper kan in. all in gitu. <laughs> All in. Yeah, all in. Kamu all harus punya cadangan Dimana kalau misalnya amit-amit gagal, kamu masih punya backup gitu hmm. Jadi ya salah satu solusinya ya dicicil, disabung dulu, kalau emang udah pas, baru start small kan beli, beli apa dulu yang kamu butuhin Iya gitu. bener ya, tadi kata Cilen juga everything start small ya Berarti yeah. juga nggak langsung toko gitu tapi Tapi yeah, dari alat-alat yang sederhana sampai akhirnya baru berkembang gitu ya Cik ya yeah. Yeah poin pelan-pelan juga penting sih, karena mungkin kadang beberapa teman muda saat mulai bisnis, langsung semua yang besar gitu, cepat. Kalau kamu perhatiin mesin kopi, banyak kan yang jadi barista-barista, hmm. mereka langsung jebret 50 juta beli mesin kopi. Hmm. Tapi mereka nggak, maksudnya, maksudnya kayak bukan yang bukan nyumpain bangkrut ya maaf ya. <laughs> yeah, yeah. Maksudnya tuh kayak harusnya dipikirin matang-matang kan kopi kan bisa dari awal juga dari yang yang manual ya nggak sih yang, berana, ya, ya. dari uh, manual uh, dari kopi botolan gitu loh. Okay. Nanti kalau misalnya udah ada ke kumpul baru beli mesin kopi kan semua pasti bertahap gitu. Oh, Oke, okay. Iya oh, benar sih. Jadi mulai dari kecil, apa mau udah berkembang? bang mau produknya oke okay, baru beli mesin yang salah kayak tadi mesin yang udah lebih betul, mahal gitu ya betul, betul, betul, betul. oke okay, iya. paham, paham, paham nah cik kita udah di sini udah di pengunjung acara nah. hari ini sih tapi ya? uh, iya udah mau selesai <laughs> oh iya dikit lagi nah tapi sebelum udah mau selesai nih kira-kira cilen ada mau pesan, pesan yang disampaikan gak nih ke anak-anak muda -anak -anak juga yang mungkin uh, mungkin pernah merasakan fase di cilen atau memiliki mimpi yang sama kayak cilen gitu ada pesan-pesannya emm um, Kalau misalnya mau mulai bisnis, jangan takut, cobain aja cobain semua pekerjaan yang kamu, asal-salal ya <laughs> <laughs> uh, cobain pekerjaan semua yang kamu pengen coba cobain semua, kalau kamu pasti yang mana ya lanjutin jangan pernah takut gagal karena semua ada solusinya oh, oke, okay. berarti hmm. ngambil langkah ke awal, misalnya apa walaupun jatuh nanti pasti akan ada titik bangkitnya lagi ya ya iya oke deh, kalau gitu thank you Ci sharingnya berapa yang bisa kita pelajarin, kita inspirasi banget Gembira banget nih, Cilen udah melakukan waktu buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you, thank you. Iya. nah <laughs> mungkin teman-teman ini kan dari kita ngomongin tentang Rose nih, Rose Petiseri. Pasti pada penasaran nih kayaknya ini sebenernya, Rose ini produknya ada apa aja sih? Iya apa aja sih Ge? Nah kalau gitu nih sekarang nih kita langsung nih, mau mengenalkan teman-teman semua ke produk dari Rose Petiseri. produknya di depan kita nih produk-produk dari Rose Petisery. Nah tapi untuk menggunakan produknya nih bukan kita berdua, bukan kita berdua mm -hmm. dong. Iya, benar. betul. Nah produknya nih akan langsung dijelaskan oleh Celine dan di Jaslyn selaku owner dari Rose Petisery. Boleh sih. Silakan sih. Yeah, iya, jadi di tuh ada produk dari Rose yang yang ini yang di depan ada watermelon cake terus ini tuh ya, watermelon cake jadi di tengahnya itu ada semangka asli itu inspired dari backstark pastry di gitu oh ini asli jadi semangka aja? iya asli semangka tapi kayak jarang banget ya ada semangka di tengah kue gitu jujur ini gue pertama kali ngeliat iya iya, jujur itu gak sih gue pernah cobain sih kebetulan gila sih terus yang Molly jelas Terus yang ini ada shoe namanya Oh shoe yeah. Kuesos tadi yang Kuesos. Kuesos. Hmm, okay. Bidu, Oh oke Ini unik ya kuesosnya Iya Kalo di pasar kan biasa Bukan nah. gitu Iya iya Estetik gitu mas bulatnya yeah, dia ada tiga warna gitu jadi kayak tiga rasa gitu juga Ada rasa beda-beda Kalo beritahu ini yang rasa apa nih? Yang ini tuh rasa maca kalau oh, yang oh, iya. iya. coklat, ya coklat, ophomaltin oh, gitu kalau yang ini, vanilla, Oh, ini Dan panila lotus, Oh, lotus. panila Gimana? Ini maca, coklat sama lotus ya? Iya. <tuk> yeah. Lotus tuh bunga sih Oh <tuk> <tuk> biskuit, <tuk> <tuk> <tuk> ya Iya, yang lagi ngetrend sekarang ya, lotus Swiss biskot Oh, biskuit, Oh, Rasanya kayak karamel gitu sih, cookie dough, karamel gitu Benar, nice. benar nah. Terus kalau yang ini tuh, ini Lotus Biscoff nya oh, dalam nah, ini, kue, dalam bentuk kue Oh iya, gitu. ini, iya. Ini, iya, iya, iya, iya, iya Satu lagi, ini maca gitu Maca, oke okay. oh. Eh, macanya rapih banget atasnya itu Iya, iya, kayak... iya Keren lah pokoknya <tuk> deh, kalau misalnya liat langsung keren banget Nah, uh, nih, uh, cik aku boleh nanya ga nih, mm -hmm. kalau misalnya temen-temen nih juga mau pesen makanan kue ini nih, cara pesennya gimana sih, cik? Boleh, aduh, jadi promosi nih. Ini promo apa nih? Coba coba tuh teman-teman yang penasaran gitu gitu rumah Ntar ada yang mau coba, langsung ke instagramnya aja. Nanti disitu ada bisa langsung WA aja. Nanti yang bakal melayani kalian yes, di oh, gitu. <gir> oh, Oke, okay. nah kalau teman-teman yang gak tau nih, Instagramnya itu ada di @Rose. ya. Nah, ntar kita tampil aja, teman-teman ya. Di, sini ya, di, nah, di, di, di, di, di, di, Oke okay deh kalau gitu, thank you di si Yaslin, Necilen, so, dan, so, dan juga semua perutnya. peruknya lagi juga, semua teman-teman yeah. muda ya udah menyaksikan video kita hari ini ya yeah. Udah setia nih sama kita sampai <laughs> akhir video ini nih, yoi Jangan lupa teman-teman untuk follow IG WWFK di at Ada di sini juga nanti ya Dan juga IG Rosyapati, saya lagi ya dan Ada di sini juga Lagi, jangan lupa lagi Oke deh kalau gitu teman-teman Semoga semuanya tetap stay safe, stay healthy, stay tuned di kegiatan seksi kepemudaan selanjutnya. Oke, okay. sampai Halo. jumpa.